Oke okay, Pak, kembali lagi ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video atau video apa sih ya Pak, ini hanya sebagai ngobrol-ngobrol doang atau mungkin hanya sebagai nunjukin doang gitu ya bagaimana cara mencari atau bagaimana cara menemukan cheat untuk game PS2 gitu atau mungkin ya untuk emulator PS2 atau memang kalau memang kalian punya uh, PS2-nya juga karena untuk kodenya sendiri beda gitu, jadi untuk yang emulator itu Uh, harus terdekrip dan untuk yang di PS dua itu untuk yang breaker ya itu harus uh, yang encrypt gitu dan ya mungkin nanti juga saya akan jelasin gitu ya lebih detailnya nah di sini kita akan menggunakan uh, website yang namanya gamehacking.org dot gitu dan disini di sini saya nggak akan kasih untuk linknya di deskripsi di bawah karena besoknya channel saya pasti tutup gitu kalau saya kasih link ini gitu dan ya YouTube memang aneh sih gitu biasanya uh, untuk mencari kode-kode untuk cheat ya untuk saya itu biasanya ada di website gamelix uh, MegaLixir Nah, di Megalixir itu ternyata websitenya pas setelah saya cari lagi itu udah berubah kayaknya websitenya jadi ya saya nggak punya alternatif lain setelah saya cari-cari ketemu website ini gitu nah jadi di sini uh, tampilan utamanya atau tampilan homenya gitu ya tinggal kalian cari aja gamehacking.org gitu .org gitu ya dan ini untuk tampilan homenya saat saya upload video ini atau saat saya rekam gitu ini kayak begini tapi nanti saat publish mungkin bisa beda gitu ya dan dan di sini untuk tampilan homenya gitu ya dan di sini untuk nya bisa kalian uh, klik aja ya sini dan gak harus diklik sih sebenarnya tinggal arahin aja kursor uh, dari mouse atau uh tas laptop kalian gitu, tinggal kalian kebawahin juga. di sini kalian tinggal pilih untuk konsol mana yang mau kalian cari. di sini saya pengen cari aja PS2, karena untuk PS3 nggak tau juga sih bisa ngecit sebebas PS2 atau nggak atau PS1 mungkin. nah di sini ada gamenya, gitu ya. total gamenya ada 11.000 dan untuk games yang dengan kodenya ada sekitar 3.300. Ya, berarti ada sekitar 30 gitu ya kemungkinan uh, game yang kalian cari itu ada gitu. misalnya di sini saya akan mencari aja Shin Megami dan di sini kita akan cari gitu, tinggal kalian klik aja untuk yang search gitu ya atau yang cari gitu dan nanti di sini akan ada judul gamenya yang sesuai dengan yang kalian cari misalnya ganti auto atau mungkin di sini saya pakai kata kuncinya Shin Megami dan untuk Shin Megami Tensei ini ada game yang nggak ada gitu ya itu adalah uh, persona 3 walaupun ya sepertinya persona 3 itu bukan Shin Megami Tensei ya jadi persona se-Persona, ya Shin Megami Tensei ya Shin Megami Tensei gitu dan di sini juga ada yang uh, versi Nocturne, gitu untuk uh, Shin Megami Tensei 3 dan ada juga yang Lucifer Skull jadi di sini juga ada Uh, versinya tuh ada tulisan NTSC atau PAL gitu jadi PAL ini untuk uh, region Europe atau Eropa dan NTSC ini adalah region Amerika dan di sini sebenarnya untuk gamenya ya antara Nocturne sama Lucifer School ini sama gitu inti gamenya gitu walaupun ya memang kayaknya memang sama sih gamenya cuman beda nama doang dan ya kalau di Eropa itu namanya adalah uh, Lucifer's Call gitu dan ya untuk gamenya tinggal kalian pilih aja sih bebas gitu misalnya di sini saya pengen cari aja uh, pengen klik gitu ya untuk yang Nocturne gitu untuk yang uh, Nocturne di sini dan di sini untuk kodenya itu kalian nggak bisa langsung uh, copy paste gitu ya untuk kodenya gitu dan Uh, tergantung juga sih untuk uh, code mana yang kalian pakai kalau kalian memang pakai PS2 kalau kalian menggunakan PC 2 atau emulator PS2 kalian pakai yang code breaker uh, versi 7 plus gitu. Nah, di sini untuk biasanya gitu ya setiap game yang ada cheat itu kalian harus pakai kode untuk yang enable cheat-nya gitu. Jadi kalian bisa uh, langsung aja klik untuk yang info di sini dan untuk yang info di sini nanti akan muncul kode kayak 7 tinggal kalian klik aja dan ini adalah yang de yang decrypted-nya. Decrypted ini adalah untuk yang uh, emulator dan untuk yang encrypt ini adalah yang uh, versi untuk yang cracker dari PS2-nya langsung dari yang uh, konsolnya gitu. Jadi bukan emulator. Jadi kalau kalian pengen pakai cheat yang enable gitu kalian pakai yang decrypted gitu jangan yang encrypt. Kalau yang encrypt itu khusus untuk di PS2, dan ya kalian memang harus masukin satu-satu di PS2 gitu, dengan 2D, 15 gitu, dan ya, dan seterusnya dan ini ke pinggir ya ini ke pinggir, bukan uh, ke bawah gitu, di, di ketiknya, jadi ini adalah uh, line pertama, line kedua gitu ya, ketiga, dan keempat, dan seterusnya gitu, jadi bukan ke bawah gitu, jadi bukan uh, bentuknya, bukan yang ke bawah itu kolom atau baris ya kolom baris terserah lah gitu saya juga lupa juga sih gitu dan di sini untuk kodenya gitu ya setelah kalian pastiin untuk masukin kode yang enable atau yang aktifin untuk cheatnya karena kalau kalian nggak masukin kode yang ini ini nanti nggak akan aktif untuk cheatnya di sini ya, contohnya saya akan buka gitu untuk di cheatnya gitu. Di sini untuk yang aktifnya adalah contohnya kayak gini kan yang empat baris tadi gitu. Nah di sini untuk kode-kode uh, lainnya sih terserah kalian gitu ya mau masukin yang manapun. Dan misalnya di sini ada uh, kode infinite magic misalnya atau mungkin infinite statnya mungkin ya. Di sini juga ada infinite level, ada infinite luck dan sebagainya. Dan tinggal kalian klik aja untuk info gitu ya. Dan tinggal kalian klik untuk yang code yang kalian pakai untuk yang uh, versi. PCS X2 atau emulator itu biasanya adalah kode kek versi 7 plus gitu. Kalau kalian misalnya di PS2 kalian kode keknya misalnya kode kayaknya ada versi 3 gitu atau mungkin versi 4 gitu. Di sini adalah kodenya yang ini dan beda nggak sih? Uh, lumayan beda sih walaupun kalau sekilas dilihatnya kayak nggak beda ya kayak sama aja gitu. Walaupun nggak tahu juga sih. Dan sini juga ada kode Armaxnya gitu. Tinggal kalian uh, masukin juga gitu untuk kode rmax-nya. Dan ini ada kode yang encrypt, dari r Jadi ini yang kodenya ini yang 12 uh, digit gitu. Sedangkan untuk yang dekrip-nya ini adalah uh, 16 ya. Biasanya 16, 16 gitu. Dan ya tinggal kalian masukin aja untuk ke PS2-nya gitu. Kalau kalian pakai PS2, kalau kalian pakai ps 2 dua, tinggal contohnya kayak gini aja. Uh, misalnya di sini untuk namanya, walaupun ini namanya opsional ya. Kalian nggak harus pakai namanya untuk aktif cheat kayak gini. Nggak harus gitu. Yang penting adalah patch uh, 1, koma, ii uh, koma lagi. Terus kodenya antara uh, word atau extended itu terserah kalian sih kadang-kadang uh, untuk gamenya itu bisa pakai word bisa pakai extended gitu ya kayaknya sih sama aja tapi kalau misalnya word nggak bisa coba kalian pakai extended dan ya vice versa gitu dan ya tinggal kalian pakai aja gitu untuk kodenya contohnya kayak gini setelah kalian uh, save. Dan mungkin kalau gamenya masih jalan dan kalian uh, lanjutin gitu atau resume itu nggak bisa gitu. Jadi gamenya harus di ulang gitu ya harus dijalanin lagi gamenya dari awal gitu. Jadi biar cheatnya biar aktif gitu. Kalau kalian misalnya uh, chat dari gamenya ini memang nggak aktif gitu ya. Nah, jadi uh, gitu doang sih memang kebanyakan ngobrol ngobrolnya sih ya di uh, video ini. Intinya kalian cukup masukin aja untuk master codes-nya dan untuk kode-kode lainnya yang kalian pengen gitu. Misalnya item atau mungkin uh, start atau apapun ya tinggal kalian cari aja untuk kodenya gitu. Biasanya di sini lengkap, tapi di sini saya tidak melihat untuk persona 3 gitu ya. Dan coba di sini kita akan cari Grand Theft deh. Grand Theft. Uh, tapi biasanya kalau uh, GTA itu ini ya, uh, pakai kode inputnya gitu. Biasanya sih, dan sini juga ada GTA 3, GTA, GTA San Andreas, dan sini juga kalian pastiin juga ya untuk uh, kodenya untuk region yang kalian pakai gitu Biasanya kalau kalian download kom dari internet itu biasanya ada, memang ada ya, memang uh, ada tulisannya Baik itu NTSC atau mungkin PAL gitu, atau uh, Amerika atau mungkin Eropa gitu karena ya kalau misalnya kalian pakai kode yang beda region takutnya nggak nggak, nggak nyala gitu untuk uh, kodenya nggak aktif gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya ini memang lebih banyak ngobrolnya gitu ya dibanding uh, mencari untuk uh, gamenya. Dan mungkin tadi juga ada sedikit tutorial bagaimana cara memasukkan gamenya dan ada sedikit tips juga bagaimana cara mengatasi gamenya yang nggak jalan gitu untuk cheatnya gitu dan mungkin kalau ada uh, masalah error parsing gitu kan bisa coba tonton untuk channel saya gitu ada tutorialnya atau ya tadi ya kalian bisa lihat yang tadi untuk cara penulisannya gitu ya pad sama dengan a1,ii terus kode yang ke yang pertama gitu terus uh, word atau extended terus kode yang kedua gitu contohnya kayak gitu dannya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye bye